Semakin melonjak pasien Corona, rumah sakit tutup semuanya. Halo, selamat pagi adik-adik teruna. Yuk kita dengarkan firmannya. Hari ini, Kak Reza akan mengajak adik-adik untuk bersatu-adu bersama dari Nehemia 4, ayat 1-5. Kita buka bareng-bareng ya. Nehemia 4, ayat 1-5. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Allah bapa di sorga yang maha baik, kami mengucap syukur kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami akan membaca firmanmu, Tuhan bersabdalah bagi kami, karena kami mau dan siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nehemiah 4, ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia Orang Amon itu Yang ada di dekatnya Sekalipun mereka membangun kembali Kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya Robohlah tembok batu mereka Ya Allah kami Dengarlah bagaimana kami dihina Balikanlah cercaan mereka Menimpa kepala mereka sendiri Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan Di tanah tempat tawanan Jangan kau tutupi kesalahan mereka Dan dosa mereka Jangan kau hapus dari hadapanmu karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu tidak patah semangat. Sobat runah ada bermacam-macam sikap orang ketika berhadapan dengan rintangan, baik dari dalam maupun dari luar. Ada yang tetap maju menghadapinya, ada yang mundur karena terpengaruh oleh perkataan orang-orang di sekelilingnya yang tidak memberi semangat. Apa yang akan Sobat Runa lakukan ketika rasa malas datang saat harus mengerjakan tugas? Apa yang akan Sobat Runa lakukan ketika ada teman yang omongannya mematahkan semangat untuk meraih cita-cita? Misalnya, karena keadaan perekonomian keluarga Sobat Runa atau faktor lainnya. Sanbalat adalah gubernur Samaria yang menentang pembangunan kembali tembok Yerusalem. Ke yang mencemooh, merendahkan, mematahkan semangat orang Yahudi yang sedang bekerja dengan sungguh-sungguh. Baginya mustahil tembok Yerusalem yang telah diruntuhkan itu dan pintu-pintunya yang sudah habis terbakar dapat berdiri kembali. Menurut mereka, pekerjaan yang dilakukan ini adalah sesuatu yang sia-sia. Rintangan yang menghadang ini disikapi oleh Nehemia dengan berdoa. Doa Nehemia melawan musuh dimotivasi oleh imannya kepada Allah. Selain itu, ia berdoa juga karena didorong oleh kasihnya kepada pekerjaan Allah dan umatnya. Nehemia mengajak bangsa Israel untuk tetap fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan dan memusatkan perhatian pada tujuan bersama mereka. Sobat Runa yang dikasihi Allah, jangan takut menghadapi rintangan yang menghadang terhadap apapun yang sedang kita kerjakan. Ingatlah tindakan yang dilakukan oleh Nehemia. Jadi, jangan lari dari tantangan tersebut. Melainkan, bawalah semua permasalahan tersebut dalam doa Kemudian, tetaplah fokus mengerjakan tugas Sobat Runa Jika ada orang yang mengejek cita-cita mulia Sobat Runa Jangan terpengaruh dan menjadi putus asa Melainkan, tetaplah perhatian kepada masa depan Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan memampukan Sobat Runa melaluinya Untuk menutup saat teduh kita pada hari ini Mari kita bersatu dalam doa Mari kita berdoa Mungkin kami akan gagal dan jatuh ke depannya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap memegang tangan kami. Ketika kami mau tetap semangat dan tidak putus asa ketika orang lain hendak menjatuhkan kami. Kami percaya Tuhan yang akan mengangkat kami dan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Biarlah kami boleh serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, hari ini, esok, dan seterusnya. Pimpin sertai kami dengan kuasa roh kudus ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Teruna